Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat, lesti lovers, pilovers, dan leslar lovers dimanapun kalian berada. Selamat sore, selamat datang dan bergabung kembali di channel YouTube Divatif TV yang akan selalu memberikan kabar terbaru, kabar baik, kabar bahagia dari idola kita, Lesti dan Rizky bila.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 Baiklah persahabat untuk mengawali perjumpaan kita di sore hari ini Diawali dengan tentunya postingan terbarunya Papa Bilar Ini mengunggah momen saat makan Persahabatnya Wow Melihat potret begini aja kita sudah merasa bahagia banget nih Disuguhkan spill vitamin dari Papa pilar Begitu banyak komentar dari para fans ya Kita lihat diantaranya persahabat dari caramil.com mengatakan sudah makan cantik di rumah Masih disuapin, katanya tuh Ada juga tanggapan dari Lita Duya Wahyuni Satu-satu mengatakan Abis berenang, langsung makan Rumah rasa piknik di Bali Lanjut main piano bunda yang nyanyi Abang El Yang nonton cocuit, katanya tuh Wow Ada juga persahabat tanggapan dari Fofi Muhtar Coba tebak itu tangan siapa? itu persahabat ya, Masya Allah Tentunya warga Kono emang paling paham paling pintar persahabat ya, kalau menebak tentunya lokasi lesti dan reski pilar belada masya Allah mudah-mudahan sehat terus selalu untuk laser family mudah-mudahan kita juga semuanya semakin kompak dan solid untuk mensupport yang terbaik buat idola kesayangan kita amin kemudian juga ya persahabat ada kehidupan vitamin yang sangat membahagiakan langsung dari budal lesti kejora ini langsung dari pabriknya persahabat Bunda Lesti tentunya mengunggah foto cantiknya. Wow. Sepertinya berada di suatu tempat tentunya perbelanjaan. Persahabatnya Masya Allah luar biasa. Dengan outfit yang dikenakan juga ini bukan kaleng-kaleng. Outfitnya selalu bikin kita terpesona. Selalu bikin kita kagum dan bangga dengan sosok Lesti. slide kedua persahabatnya namun kita dibikin salpok Al-Fatih. Aduh, Masya Allah banget ya Al-Fatih Emang selalu saja bikin happy Semua orang melihatnya. Aksi lucunya, aksi gemesnya Kali ini Al-Fatih lagi gangguin Bunda Di slide pertama foto cantik Di slide kedua, eh gangguin Al-Fatih, para sahabat ya Masya Allah, namun juga kita dibikin self Kalimat caption yang ditulis oleh Bunda Lesti Bunda Leslie mengatakan slit pertama Shantik, slit kedua Anaknya manggil-manggil Bunda jangan lo gaya, ya Masya Allah, luar biasa Bangannya keluarga kecil Leslie Paling bisa buat warga Konoha bahagia Namun di ini pun Banjir komentar persahabatan ya, Di antaranya dari TV Trikarlina Mengatakan Agumusnya Masya Allah banget ya Mudah-mudahan TV3 juga bisa selaturahmi Ke tempatnya Leslar Mudah-mudahan tentunya selalu sehat Untuk orang-orang baik Amin Dan kita lihat juga bersahabat komentar selanjutnya Diberikan dari akun Instagram Koko mengatakan jadi pinitirin apakah bunda seperti ibu-ibu pada umumnya pasti kasir ngelarang anak beli Kinder Joy. Wow, <laughs> ada juga dari UMDN memberikan komentar, masya Allah bunda bang cantik saya sehat family lansar Amin ya Rob Amin, masya Allah. Begitu banyak doa baik, begitu banyak support dan dukungan yang baik Dari orang yang tulus pastinya mencintai dan support Love Family Namun yang paling membuat kita happy juga persahabat ya Ketika melihat percakapan pesan komentar antara Leslie dan Papa Bilar Sebelumnya persahabat ya Bunda Leslie menekan sebuah kalimat caption Dan langsung dibales oleh Papa Bilar Dengan tentunya memberikan tanggapan komentar Disitu dikatakan, Bu Ciki satu, kata Papa Bilar. Langsung mendapat jawaban juga dari Bunda Lesti. Di situ Bunda Lesti mengatakan, Nggak ada Ciki itu, sambil Emot menangis. Ya ada aja tentunya kelakuan koncak dari Lesti dan Bilar. Gini aja sedang ngakap banget ya melihat aksi lucunya mereka. Ini Masya Allah. Hingga banjir komentar positif diberikan oleh para fans. Kita lihat persahabat dari akun ini Kedut Almira. Anak sembilan an banget Bilar, aku juga selalu nitip Ciki satu katanya tuh, aduh Masya Allah. Ada juga ada tanggapan dari neneng Dot Putri, do 7, 9, 9, 2, jailnya mulai keluar. Aku suka-suka bentuk kasih sayang yang tak bosan, makin hari makin cinta Masya Allah, sama watil janah amin ya rabbal alamin. Luar biasa banget ya, mudah-mudahan doa baik diijabah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita makin bangga sekali punya idola yang sangat luar biasa Sama-sama gesreng, sama-sama saling sayang, sama-sama saling pengertian Ini Masya Allah luar biasa Berikutnya juga persahabat kita lihat Bunda Lesti sebelumnya Persahabat ya tentunya mengunggah video Ini endorse persahabat ya Dari apartemen estetik di Takerang Lewat postingan Bunda Lesti dan Kasania Ini keren banget mudah-mudahan sukses apapun yang dilakukan oleh Bunda Lesti dan Kasania, pokoknya doa terbaik untuk mereka, masya Allah. Kemudian juga, para kita simak di postingan Kak Nova. Kata bijak diunggah oleh Kak Nova. Tiga nasihat menohok orang Cina yang bikin kamu auto dewasa. Yang pertama, para jangan mengeluh miskin, gak ada yang mau kasih kamu uang. Jangan ngeluh capek. Gak akan ada yang mau bantu kamu. Jangan bergantung pada orang lain, karena hanya kamu sendiri yang paling bisa diandalkan. Ini tiga nasihat menohok persahabat orang Cina yang bikin kamu auto dewasa banget nih. Sama-sama ya, kita kompak, kita selit, mensupport yang terbaik idol kesayangan. Mudah-mudahan kita semua juga selalu sehat, selalu bahagia, dan mudah-mudahan apapun yang dilakukan selalu dimudahkan. Kita masih menunggu kabar terbaru lainnya, jangan kemana-mana terus ikuti channel Diva TV yang akan selalu memberikan kabar terbaru, kabar baik dan bahagia dari Lesti dan Rizky Pilar. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar bangun ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.